bisnis itu menandakan anda serius dengan bisnis dan hidup anda. Wah jangan jelek gitu ya. Karena orang-orang yang ketika saya katakan begini, rasanya kena sentil begitu. Tujuan itu dianggap kan tidak serius. Padahal, yuk sampai pada waktu kita buka usaha berapa duit yang sudah habis. Bagi yang menyewa tempat mungkin sudah habis uangnya buat sewa toko atau kios. Bagi yang beli peralatan habis juga uangnya di sana. Mau bisnisnya modelnya yang di rumah yang offline maupun yang online atau yang punya tempat atau nggak punya tempat, tetap ada uang yang dikeluarkan. Nah, itu tadi berhubungan dengan tiga sumber daya tadi ya. Time, energi, money. Seandainya uang itu sudah kita keluarkan, kita belanjakan ini itu, tapi ternyata kita nggak serius men-setting tujuannya apa? Ya, mohon maaf, saya katakan kita nggak serius dengan bisnis dan hidup kita sendiri yang sudah berkeluarga akan berasa banget ketika dia beli ini, ini, itu istrinya bakal nanya bang, buat apa lagi duit nih bang kemarin beli ini, beli itu, mana hasilnya bang sekarang abang beli ini lagi, katanya bisa dapatin ini mana bang kurang belanja dapur kita nih bang udah cukup adek ngalah bang kata si istri yang masih rancang, bodoh aku Wah ini kalau ikannya salah satu ya, tapi ternyata tabungan ikan terperas juga, ikannya ditunda lagi. Waduh, sama-sama gak enak ya. Makanya sangat penting sekali nih kalau kita punya tujuan yang smart, menandakan kita serius, dengan hidup kita dan bisnis kita. Waktu nggak bisa kita putar balik ke belakang. Oke. Okay. Nah, di sini ada yang mau nanya dulu kan sebelum saya kasih jelaskan? Hashtagnya sama di Instagram, Instagram tuh Twitter sama. Resolusi Tahun Baru, resolusi hidup Tahun ini lebih sukses tahun ini. Wah, blablabla segala macam. Tapi ujung-ujungnya berakhir jadi cerita kita saja. Ada yang mau nanya dulu nggak dari penjelasan awal tadi sebelum saya teruskan? Lanjut Pak? Oke, baik terima kasih. Ya, mengapa banyak, banyak pula gol yang gagal sehingga malas bikin-bikin gol lagi nih? Pertama tidak smart. Itu aja ya, maksudnya. Maksudnya apa? -apa? Saya, saya mau omset saya banyak. Saya mau karyawan saya itu patuh. Saya mau cabang saya tambah. Itu gak semangat. Saya mau sukses katanya. Nah dalam training motivasi nih. Saya mau sukses saya, saya Habis itu saya bilang. Mau maaf ada calon calon orang gagal. Eh marah sama saya? Nikituin. Kenapa? Ah nanti penjelasannya ya, kenapa tidak semangat? Kenapa? Tidak kita katakan saya mau banyak, saya mau menambah. Pasti ada sesuatu. Kedua, nah, ini terlalu besar sih realistis. gimana nih? Ya, ini jarang-jarang untuk mengetahui posisi kita hari ini ada di mana. Tapi ceritanya pengen gapai lagi ketujuh. Akhirnya ketika dijalankan, capek sendiri, begitu jatuh, bang, terjerumputan sakit. Maka, sebelum merancang gol, pastikan gol kita itu realistis dengan diri kita. Nah ini ada hubungan dengan semuanya nanti. Oh, tapi kan katanya begini, gantungkanlah cita-citamu di langit ketujuh. Kan begitu katanya. Oh, emang ada yang salah tuh dengan pepatah? Enggak salah juga. Cita-cita impian boleh tinggi. Tapi bikin realistis juga dong, biar kita merasa enggak kebesaran. Bayangin aja Bapak Ibu sekalian makan gajah itu bayang enggak cara makannya? Kayak makan potong-potong bayangan. Ditelan begitu aja. Akhirnya ketika kelihatan, weh besar kali gajahnya mantap lah. Enak makan sepotong ayam lagi ketanya. Oh dia bahkan nulis itu target bisnisku di tahun 2020 mendapat 100 juta wah om sennya 100 juta di itu-itu mengenai sekitar 20 juta katakan seperti itu tapi di bulan Maret apa yang terjadi? dapat 5 juta ada sumur bang <tuk> bukan 100 jutanya yang salah tapi balik lagi ini kakinya ada mana sekarang gitu karena kita menjalankan sesuatu itu juga berhubungan dengan pola pikir kita, mindset kita ini, deh. Penelitiannya bilang, orang bisa meningkatkan sesuatu, jumlah katakan jumlah itu, pikiran bahwa sadarnya hanya menerima kenaikan maksimal 20%. Ini berhubungan dengan strategi harga. Maka ada produk yang awalnya dijual anggap 10.000. Dan ini cukup laris. 6 bulan laris banget, di bulan ke 7 harganya dinaikin jadi 15000 orang gak beli kenapa demikian? karena nggak dipelajari psikologi kenaikan harga itu berapa tapi ada juga yang pinter, naikin dikit-dikit nggak -dikit. terasa naiknya, nah itu 20% lagi tadi Bang Bika bilang saya nggak adakan training ya training saya itu setiap dan itu harganya naik terus dan orang nggak protes. Kenapa tidak protes? Karena strategi harga dan psikologinya dimainkan terus. Dari 75.000 di tahun yang tahun berapa gitu ya. Sampai sekarang sudah di atas 200.000, pembeli juga sama orang. Dan mereka nggak protes. Nah, menjelang angka itu naik ada yang dimainkan dulu. Nah, biar apa? -beri, bagi pembeli kita itu realistis naik oke, yang ketiga terlalu banyak maunya nih ada mitos yang mengatakan mitosnya bagus banget tulislah di daftar mimpi seratus mimpi dan sebanyak-banyaknya biarkan pikiran bawah sadar yang ngerjain hmm. uh, enak. <laughs> biarkan alam semesta yang mewujudkannya Uh, ngeri juga <laughs> kalau ceritanya alam semesta yang mewujudkan ngapain Rasulullah jiwaku berdakwah gitu tinggal tutup mata, muslim semua tuh oh tidak, ada orang mainnya rupanya memang dia bikin minggu sebanyak-banyaknya tapi pilih dong ingat, time, energi, money ada batasan di sana nah maka kita memilih dari yang terpenting dari yang terpenting ada yang bilang juga ke saya, ke saya begini bahwa kita prioritas tahun ini ini nomor dua, ini nomor tiga itu Pak Bu, itu bukan prioritas ya? namanya prioritas itu cuma masalah, masalah. satu kalau kita bilang prioritas saya, satu, dua, tiga itu gak prioritas itu pilihan-pilihan saya nah yang ditaruh yang satunya itulah prioritas oke, bisa dipanggil sampai di sini ya Bapak Ibu ya, ya. oke, mengapa banyak gol yang gagal? terlalu banyak, ada hukum dalam kaidah 4DX empat disebut eksekusi namanya The Law of diminishing Return katanya begini kalau kita menciptakan goal atau tujuan lebih dari 10 dalam rentang waktu yang sama itu kita nggak akan dapat apa-apa oh begitu lebih dari 10 kita create goal dari 1 sampai 10 itu paling banter cuma jadi satu kita create goal dari 1 sampai 5 cuma jadi 2 Wah, atau tiga. Jadi gimana dong? Aturan mainnya adalah dalam sesuatu yang mau kita dapatkan sebanyak banyaknya batasi paling banyak tiga dan tentukan satu mana yang paling berdapat. Itu bunyi the law of diminishing return. Makanya pilih satu yang paling berdapat dan tidak dituliskan. diingetin sama facebook bang tahun depan saya nulis di wall tahun depan diingetin oh, iya juga iya facebook apa namanya kan? memori ya kenangan anda setahun yang lalu Bira. oh iya iya kan aku udah nulis pengen ini kok gak kejadian ya ya iya nulisnya di facebook berharap diingetin sama facebook oh tidak kita perlu juga untuk membuat semacam reminder gak salah kalau punya tempelan-tempelan kayak gini nih.